Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bang Iman akan memberikan informasi menarik di tadi berita. Kita kabar pertama para ya tak mau kalah ke Arin Zila pun mengunggah sebuah fotokan foto Kion, Bunda Baby L dan Papa Bilar sahabat ya manja banget ya. Nah kita lihat di sini ada sebuah kalimat kencan yang luar biasa juga nih yang dituliskan. Oleh kak Zensi Walaupun masih dalam perut Tapi udah kelihatan banget di sini Kalau baby Lazuardi Wow, <laughs> baby Lazuardi Senyumnya makin mirip aku Aku yakin selama pada setuju Nanti pas lahir kalau bayi biasanya nangis Ini kayaknya langsung main tap-tapan deh Yakin aku tuh selamat ya dek Buat-buatnya Sehat-sehat selalu juga buat dede dan kakak untuk baju mangga usah dibikin cerpen ya, soalnya udah lama nggak bikin cerpen baju. Sampai lupa cara nulisnya, jadi biar aja untuk kali ini cerita baju ini hanya aku dan Allah yang tahu. Wow, masya banget ya. Memang luar biasa banget baju gaun yang dibuat oleh Kak Zenzi untuk penampilan Lesti dan Rizky Bilar. Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun RostianSkoleslar24 mengatakan Terima kasih kakak NZ Bajunya selalu the best Katanya tuh Ada jika komentar lain diberikan dari akun Kalau jadi sahabat gak jadi Baby L nya agak maksa ya Bener sih tetap kan katanya tuh Aduh Memang luar biasa banget ya Kak Zenji Selalu ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu mensupport idola kita Dan selalu membuatkan baju-baju terbaik Untuk ke Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga Persahabatnya ada Unggahan spesial juga nih dari Bang Adlin Kita lihat baru saja Di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan Kebersamaan dengan Leslar Wow ini semalam persahabat ya Masya Allah Semakin bangga banget ya kepada diri kita yang selalu mendapatkan Piala penghargaan berkat prestasi dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai mereka berdua Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan di postingan tersebut Lapor dan barisan RI1 telah mengamankan semua piala Laporan selesai komandan Leslie Kejora at eh, milar. Bilar Wow keren banget ya <gif> Pengawal dari Leslar memang the best Mudah-mudahan Bang Adlin selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Dan kita lihat juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Yakni salah satunya dari akun Rajutan Kebaikan Mengatakan Bismillah, tanggal 6, borong 5, piala lagi di IMA, amin, semangat, guys. Kencingin streaming lagu KDI, Bismillah, cinta, benar, salah. Tuh, para sahabat, ya, ini info juga, bahwa kita masih menunggu... Piala penghargaan selanjutnya Di ajang IMA Indonesian Music Award 2021 Yang akan hadir hari Senin Persahabat ya Tanggal 6 Desember Jangan sampai lupa Tentu support dukungan kita harus selalu banyak lagi Untuk idola kita Lesti dan kakak Aris Ibilar Dan selanjutnya juga Persahabat ya Ada ungan spesial cute banget nih Foto Leslar yang diunggah oleh kak Wanda Hara Oh banget ya, ini <giranya> Elasti di sini ekspresinya lagi cium suami tercintanya. Aduh manja Lita mudah-mudahan saja berbahagia selalu, sehat selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kita lihat juga kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Kak Wanda. Congratulations sayang, Elasti kejuara rizki Bilar Penyanyi dangdut solo wanita populer, musik video dangdut terpopuler, sosial media darling terpopuler Rizky Bilar, lagu dangdut terpopuler, out Indonesian musik dangdut, what oh, 2021 love love love, Masya Allah banget ya, Kak Wanda aja, ini merasa bangga banget, kepada Leslar yang memborong banyak piala, penghargaan di Ajang Ida 2021 semalam, Hingga banyak dibanjiri komentar Banyak resmen yang diberikan juga Salah satunya dari akun Lensler Underground mengatakan Masya Allah Ma'aci Umi sudah bikin Dila kami makin keceh Berkat tangan dingin Umi Wow, luar biasa banget ya memang Kak Wanda, Stelis dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Andre Anan mengatakan, masya Allah tabarakallah berkahnya orang-orang baik dan tulus. Love, luar biasa banget ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Resan 24 lara borong piala leslar Wow, semangat banget ya. Mudah-mudahan saja selalu membanggakan dan selalu Lalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang Dan berikutnya juga ada info penting persahabat ya. Sebelum ajang IMA dimulai Kita harus diwajibkan untuk tetap streaming di langit musik Sampai pengumuman Indonesian Music World 2021 Ini langsung dari style voting team persahabat, ya Jangan sampai lupa Jangan sampai kendor Gasken ya pasukan warga Konoha Mudah-mudahan semangat kita, kekompakan kita membuahkan hasil yang baik dan selalu bisa membanggakan idola kesayangan kita juga amin. Ya Robbal 'alamin, dan ke kabar selanjutnya juga, bersahabat ya di sini. Ada sebuah momen yang tentu membuat kita ketahui bahagia juga. Tingkah laku dari seorang rezeki, bilar bersahabat ya. Tak hanya di acara pernikahan saja kakak Rizky Billar ini menginjak gaun Ida Lesti di acara semalam. Ini ternyata persahabat ya. <guluh> Ada-ada saja kelakuan dari seorang Rizky Billar, ya, sahabat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saja tentunya Rizky Billar lesti kejuaraan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Momen ini pun diunggah oleh akun Rasi underscore dua 24 lar, persahabat ya perhatikan. Rizky Bilar injak gaun dedek Alaska, aduh, <tik> Kakak Rizky Bilar terhitung dua kali. Nginjak gaun dedek Alaska kejora, aduh, emang cute banget ya. Kakak Rizky Bilar, Masya Allah, tentunya selalu menginjak gaun istri tercintanya. Masya Allah luar biasa, nama Rizky Bilar. Ini hobi Nginjak Gaun Bini, kata Tioning 20 ya, dalam kolom komentar disebutkan. Emang cute bahkan ini seorang Rizky Bilar dan kita lihat juga unggahan berikutnya dengan spesial dari Mas di yang mana Mas Goni ini mengunggah sebuah postingan video Kak Rangga yang sedang berulang tahun dan memberikan kue ulang tahun ya kepada Kak Rangga Syahid. Wow, Masya Allah banget, ya yuk kita akan juga buat tim Leslar, salah satunya Kak Rangga Syahid yang sedang berulang tahun mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bisa memberikan kejutan cidukan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar.